Oke pak, kembali lagi ke bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mencari game yang gratis di Nintendo Switch. Jadi mungkin kalau kalian punya Nintendo Switch atau mungkin baru beli, tapi untuk gamenya masih belum kebeli, jadi kalian bisa coba untuk game yang gratis dan tinggal kalian konekin aja ke internet dan tinggal kalian buka uh, Nintendo eShop shop kalian dan setelah dibuka untuk Nintendo e shopnya tinggal kalian tungguin aja sampai uh, kebuka atau ya mungkin udah sampai ke lah ya tinggal kalian uh, search atau mungkin tinggal kalian cari aja dan tinggal kalian pilih untuk yang filternya dari uh, price range dan dari price range nya ini kalian bisa langsung ke yang paling bawah ya kalau mungkin kalian mau cari yang gratis gitu dan tinggal kalian klik yang view more gitu ya yang paling more kan ada tulisan tuh free gitu. Nah, jadi di sini ada tulisan 65 gitu untuk yang gratis dan eh uh, yang saya bener-bener mainin sih kalau nggak salah apa ya, Kitten apa gitu, Kitten War atau apa gitu memang itu saya mainin gitu. Dan saya juga baru uh, nyoba gitu dan ternyata lumayan bagus juga untuk game gratis ya. Dan ada juga untuk uh, game gratisnya ada Rocket League dan ada Youtube, ada Fortnite dan ya yeah, ada beberapa untuk game yang sebenarnya nggak gratis tapi gratis yaitu adalah game-game yang demo gitu atau mungkin game yang percobaan atau trial contohnya kayak kontrol uh, gitu ya atau ada juga kalau nggak salah ya kalau nggak salah untuk demonya tuh apa ya kemarin saya lihat tuh ya pokoknya untuk gamenya tuh ada banyak gitu untuk yang gratis ya ada sekitar 65 dan yang 65 nya ini udah termasuk demo dan yang game gratis ya yang saya mainin paling di PC ya waktu itu smite Uh, Paladin saya main, nah ini yang saya main di Nintendo Switch, uh, coloring book ya, saya cuman gak doang gitu ya, cuman gagambarkan enggak jelas, sama satu lagi saya yang tadi eh, pokoknya yang kitten uh, work gitu ya, yang kalian bisa, ah kitten squad deh namanya, jadi kalian bisa uh, dapetin kitten squad, lumayan bagus juga untuk game yang gratis gitu, dan selanjutnya tinggal kalian cari aja untuk gamenya, uh, kalau misalnya kalian mau mengganti kategorinya, misalnya Uh, untuk anak kalian misalnya kalau misalnya kalian punya anak gitu Dan anak kalian dikasih di Nintendo Switch tapi kalian gak tahu game apa yang uh, cocok untuk anak kalian gitu Kalian bisa ke View More dan tinggal kalian ganti aja untuk uh, Generalnya atau mungkin kategori mungkin ya Yang generalnya education gitu atau mungkin ya pendidikan lah ya Nah jadi di yang education ini kalian mungkin bisa ya, Gambar gitu ya Biasanya saya untuk yang gambar uh, Saya pakai tangan sih untuk gambar. Saya pengen pakai stylus cuman saya gak punya sih untuk stylusnya Dan uh, untuk Uh, aplikasi ini ada uh, whiteboardnya gitu, jadi kalian bisa gambar sesuka hati bukan ngewarnain doang gitu, dan ini juga bisa ngewarnain Dan untuk yang whiteboardnya ini, kalau kalian mau beli uh, mungkin 18 whiteboard ya, jadi 18 space gitu, itu kalian harus bayar dua dolar. Dan menurut saya nggak jadi masalah sih, bayar dua dolar nih kalau nggak salah di ini ya di item ini bayar dua dolar kalian bisa dapat uh, 17 whiteboard dengan yang kalian punya jadi 18 gitu dan yang benar-benar saya pakai yaitu sih uh, yang uh, gambar ini gitu kalau lagi book sama yang Titan squad gitu dan untuk game gratis sih lumayan sih mungkin bisa uh, saya bisa main sekitar sebulan mungkin untuk game ini gitu dan untuk uh, mungkin kalau kalau misalnya kalian bulan depan gitu berencana untuk beli game Nintendo Switch yang uh, bayar, baik itu yang AAA atau mungkin yang diskon dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, jadi cukup gampang banget, tinggal kalian masuk ke e-shop, jangan lupa juga untuk uh, pakai akun Nintendo kalian, kalau kalian nggak punya akunnya tinggal kalian bikin aja, dan kalau kalian nggak pakai akun untuk ke e-shopnya, nanti nggak akan bisa uh, cari game yang gratis, walaupun gratis ya dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye